Canggihan, dan kekuatan dari alutsista Amerika Serikat, memang tidak diragukan lagi, oleh mayoritas negara di dunia saat ini. Alutsista dari Angkatan Darat Amerika Serikat, sangat minim kekurangan, meskipun, beberapa di antaranya berbiaya terlalu tinggi, terlalu rumit, atau lainnya. Mengingat besarnya kekuatan, dan kapasitas, dari senjata Angkatan Darat Amerika Serikat. Berikut adalah lima alutsista terbaik, yang dimiliki Angkatan Darat Amerika Serikat saat ini. Apace AH-64 Apace AH-64 Apache AH-64 adalah sebuah helikopter serbu, yang didesain sesuai dengan segala keadaan cuaca. Apache AH-64 dikendalikan oleh dua awak, dan dipersenjatai meriam rantai M230-30mm, yang terletak di bawah moncongnya. Helikopter ini juga bisa membawa kombinasi persenjataan lain, seperti AGM-114 Hellfire dan POD roket Hydra 70, pada pilon pangkal sayap. Apache AH-64 adalah helikopter serbu untuk Angkatan Darat Amerika Serikat dan merupakan pengganti dari helikopter serbu AH-1 Cobra. Apache AH-64 dirancang oleh perusahaan Hughes Helicopters untuk merespon program helikopter serbu Angkatan Darat Amerika Serikat. Helikopter ini pernah diterjunkan dalam operasi-operasi invasi Amerika Serikat ke Panama pada tahun 1989, Perang Teluk. Afghanistan dan Irak M1 Abrams M1 Abrams adalah tank generasi ketiga dari tank perang utama yang diproduksi oleh Amerika Serikat M1 Abrams memiliki persenjataan hebat, berlapis baja tebal, dan tank dengan mobilitas tinggi yang didesain untuk kendaraan tempur lapis baja. Keistimewaan yang dimiliki tank ini adalah mesin turbin gas dengan bahan bakar JP8 Jet Fuel, mengadopsi lapisan baja komposit canggih dan penyimpanan amunisi terpisah dalam kompartemen terpisah untuk keselamatan kru dengan berat mendekati 62 ton. M1 Abrams menjadi salah satu tank terberat yang masih digunakan. M1 Abrams menjadi tank perang utama resmi Angkatan Darat Amerika Serikat dan Korps Marinir Amerika Serikat, Tentara Mesir, Kuwait, Saudi Arabia, Australia, dan pada 2010 Irak. Number 3 M109A7 Paladin M109A7 Paladin adalah howitzer gerak sendiri beroda rantai 155 mm buatan Amerika Serikat. Yang pertama kali diperkenalkan pada awal 1960. M109A7 Paladin, hanya membutuhkan empat awak, untuk mengoperasikannya. Empat awak tersebut, terdiri dari komandan, sopir, penembak, dan pembuat amunisi. M109A7, dapat juga menembakkan proyektil m 982 Excalibur dengan jangkauan maksimum 40 km. Number 4. Rudal anti-tank TOW Dalam adu persenjataan, Rusia dengan rudal anti-tank, memang menjadi pemimpin saat ini. Namun demikian, Amerika Serikat melalui angkatan daratnya, juga tidak kalah, dalam persaingan rudal anti-tank, dengan Rusia. Rudal anti-tank TOW, milik Angkatan Darat Amerika Serikat, masih kuat setelah hampir 45 tahun bersiaga. Alat militer ini, telah menghancurkan tank, kebanyakan milik Rusia di Vietnam, Perang Arab Israel, Perang Iran-Irak dan Suriah. TOW-2B yang lebih baru hadir, dalam beberapa versi, termasuk rudal penghancur bunker, serta model aero, untuk menembus lapis baja. 5. Senapan mesin kaliber M250 Memang, terlalu asing jika membicarakan senapan mesin, berusia 80 tahun di masa sekarang. Namun, senapan mesin kaliber M250 masih menjadi salah satu senjata terbaik Angkatan Darat Amerika Serikat. M250 telah banyak digunakan di seluruh dunia sebagai senapan mesin anti-pesawat, anti-kendaraan, dan anti-personal.